Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Siang apa okay, ya? Siang Kopla TV Mania Aduh, panas bro nah, hari ini kita masih dalam rangka masalah yang saat ini sedang panasnya panas teman yaitu perboncayan. Kita lagi ada di hutan. Di perbatasan antara Indonesia dengan Madura. Di sini kita mau mengangkat tema kita berburu di hutan-hutan ini tapi tetap melestarikan tanaman yang lainnya jadi tidak asal congkel tidak asal semang muka kemar semua juga untuk kalau cari bonsai ya e, sebelumnya jangan lupa di klik subscribe terus kasih tombol like ya terima kasih arina Assalamu oh, alaykum nomor jadi di sini tidak cuma cari kue saya cari nomor juga ini biasanya kalau banyak air ini sungai jadi sungai ini memisah antara daratan dengan tanah gitu Eh, eh, kita menemukan satu spesies eh maksudnya satu, satu tipis pencari bonsai kita tanya-tanya ke -tanya. buat yang sebelumnya belum pernah nonton channel kita ini mirip dengan yang dulu-dulu tapi sebenarnya mereka itu ya cuman ini siap, di ya. wawancara, kurikulum vitae, nah. Oke, luar biasa. ini kami dari anu mbak, dari sana tadi dari jalan Raya untuk ke sini, terus di sini mau mengorek informasi mbak wow. untuk pemirsa kukla TV nah ini perlu saya tegaskan bagi anda. anda, anda dilarang mengorek di tengah hutan berbahaya ingat ya iya bener ya okay. jadi ngorek ba, ya kalau bawa korek tidak apa-apa eh. eh, kembali ke pokok masalah ba. ini bayi cari telur tidak boleh cari masalah di hutan Ya, ya. Ya. <laughs> nah, ini tapi ini saja ini memang cari intinya inti di sini sesuai uh, tanya, -tanya. Nah, cari intinya inti berarti ini namanya bonsai inti inti bonsai. Masih mikir jawabannya ya, ba. Mikirmu kerja keras oh, ini. Iya, ya, itu biar mahal itu, harus kerja itu ini, batunya sudah uh, ratusan tahun gitu, ini, agak panas, ya, sedikit Kalau di situasi seperti ini kan tanahnya pasti kering pecah-pecah lah. -pecah, Tipsnya apa untuk pemirsa ini supaya nyongkelnya itu mudah gitu. Nah ini kita kutipnya ini dekat ini. Besak ya bah, saya tembong ya. Masih, masih. Masih. Nah ini tekninya pegang alat. Nah. Ini hari di Bikir perang, perang Coba oh. mu... Emang cerita nih ngongkong, om mbak? Tekniknya bagi perang Jadi teknik ini ada Kutut kata... oh, di, di piara Kambing dipiara bisa gemuk Nah, bisa ya kan? Ini, ini luar biasa ini Ternyata punya kakak juga Ternyata-ternyata, <laughs> mbak -ternyata, nah. Belum jadi nekwarter ini nek Nyongkeli Nah itu, lanjutkan itu jadi inspirasi inspirasi ya, betul nah, pengalaman tuh guru terbaik wow. betul betul, betul. betul. cari-cari gini -cari. nih pernah kok oh. sengaja congkel-congkel dapat harta karun gitu pernah dulu <tinyomoduluk> iya, usah terlalu terburu-buru mau aku sih nyongkel. Hmm. <tinyomoduluk> <tinyomoduluk> <tinyomoduluk> <tinyomoduluk> <tinyomoduluk> Ini ditanya anu ya. Bukan tanin ladang Oh iya batang bonsai <tuk> asli tubuh di batu kok, sak batu nih gitu kenapa? Nih, makanya sí. nanti kamu tahu jawabnya. Oh ya, maksud jadi... ya? Batunya itu, Soalnya ya. di ibu kita tonggak kayu dan batu jadi tanaman. Wah, luar biasa, Indonesia. Ini kak, gimana gimana yang rumah kita? juga Yang ini panjang banget kan? oh. Ini nanti teh kan? ada petunjuk. Dicantikan itu rungan dari awal saya tadi lewat sini sudah tahu ini terus kembali lagi itu petunjuknya. Mayare wes sono. Iya. Tak kira sampean sekde, Mbah. Itu maksudnya. penasaran itu sama alatnya. Baru lihat deh. Ya. Para meja keplak diji. akhirnya pencongkelan di situ tapi saya membuahkan hasil ini sebuah dosai yang seperti apa dan bagaimana kita penjelasan daripada sudah rembu aja. gimana? atuk, atuk, bang. Saya... buncah ini tukul ba coba men... <tos> <saya, ini, tos> akan saya jelaskan saya dongkar tadi tidak menghasilkan buah ya ini menghasilkan karakter batang yang luar biasa jadi tidak ada buah itu yang maksudnya ya. jadi nanti kita bentuk setelah ini ada proses penanaman oke mungkin sampai disitu kita tunggu lanjutan videonya siap yep.